Nah untuk look ini udah pernah kita share videonya ya di video sebelumnya. Nah sekarang sesuai janji kita mau ngasih lihat uh, tutorial hijab syari untuk adat Mandailing. Oke, okay. lebih jelasnya kita tonton terus videonya ya. Keep on watching. Selamat menonton. Halo. Nah sebelumnya udah kita pakaikan ciput, terus busa. Maaf, Busa kayak gini biar ada sanggahan nanti untuk Nah untuk inner bagian sininya kita pakai tile karet eh tile paris kayak gini ya. Bahannya tuh kayak karet Cepatiin bagian belakangnya Terus seperti biasa kita pakaikan kerudung ceruti 150 kali 75 cm di bagian pendeknya Kita langsung tarik kerudungnya Karena mau Uh, biar di bagian nutup ke dadanya Lebih panjang Jadinya kita gini Di bagian panjangnya kita langsung ke depanin aja ya Untuk bagian sininya kita pakai mandailingnya dulu. Ini dibiarin dulu aja, nanti baru kita tutup. Ini ada mandailingnya, kita dulu ya. Kita taruh di bagian tengah. Taruh aja, ya, taruh ya. Tegang ya. Yang dulu terus kita piket kesini ada asisten megang kali ya. ini ada di, ada bagian ininya nih kawat gitu biar nggak Nah kita tanculin aja di sini. Dia kalau ada gini-ginya tuh pong -pong. Nih Kerudung yang tadi ini Langsung kita tutup ya di bagian talinya tuh. bagian belakangnya kita pakein ke Tadi udah dilihat reviewnya ya. Ini berdiri aja deh, klik. Nah kayak gini hasilnya. Tadi udah dilihat reviewnya ya gampang banget kan cuma tinggal diikat aja sama tiang ini di yang kawatnya dipentulin aja yang penting kuat iketnya jadi enggak goyang coba kanan kiri tegak tegak terus ya halo yang selamat ya selamat salam <guluh> jangan lupa comment like Ha ha ha.